Berserk Yuan Power dengan gila menyapu hutan tak berujung. Pada saat yang sama, suara merdu yang samar. Membawa irama aneh berputar-putar melintasi bentangan langit ini. Roar-roar, Yuan Power melonjak keluar saat ekspresi Yao Ling menjadi gelap. Sebuah telapak tangan yang mengandung Yuan Power yang kuat meledak ke arah sosok di depannya seperti kilat. Ciri-ciri wajah orang ini benar-benar identik dengan wajahnya dan bahkan memakai ekspresi yang sama. Seolah-olah itu adalah salinan yang telah dibuat dari cetakan yang sama. Tinju Yao Ling sangat berdampak pada tubuh tiruannya. Fierce Yuan Power dengan gila meletus dalam semburan, menyebabkan klon bergetar hebat. Dengan celah terakhir, itu meledak menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Setelah menghancurkan klonnya, tatapan gelapnya menyapu daerah itu. Area langit ini sudah dalam kekacauan total. Ada klon di depan setiap orang yang mengejar murid-murid Dao Sekte dan kekuatan klon ini bergantung pada orang yang mereka modelkan. Meskipun klon tidak dapat mencapai tingkat yang sama seperti aslinya, mereka tidak jauh. Selain itu, seni bela diri yang mereka gunakan sebenarnya identik dengan aslinya, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Yao Ling menatap dengan suram ke puncak gunung hijau tidak jauh di kejauhan. Di puncak. Berdiri pohon bodi merah raksasa-raksasa yang bergetar lembut. Pelakunya yang menciptakan semua klon ini adalah pohon kuno ini. Seorang wanita muda dengan rambut hitam halus diam-diam duduk di pangkal pohon bodi kuno. Tangannya yang ramping seperti batu giok saat ini sedang mencabut senar sitar darah merah di depannya. Saat ini, ekspresinya cukup pucat dan noda darah di sudut mulutnya sangat jelas. Siapapun bisa tahu dalam sekejap bahwa kondisinya saat ini tidak baik sama sekali. Benar-benar layak menjadi seni bela diri Sky Hall yang paling kuat, tidak termasuk empat tulisan suci misterius. Namun, berapa lama lagi kamu bisa bertahan di levelmu saat ini? Ejek Yao Ling dengan dingin saat dia menatap dingin pada gadis muda itu. Sudah cukup aku menghentikan kalian semua. Ying Huan Huan mengangkat kepalanya saat senyum muncul di wajahnya yang cantik. Jejak darah membuatnya tersenyum sangat indah. Keindahan yang menyentuh inti jiwa seseorang. Sudut-sudut mata Yao Ling berkedut. Saat pembunuhan melintas di matanya, dia menatap Ying Huan Huan dan berkata, kamu memang berhasil. Kamu benar-benar berhasil menghentikan semua orang yang hadir hanya dengan kekuatan panggung tujuh Yuan Nirvana kamu. Ketika berita ini keluar, kamu bisa bangga dengan prestasi seperti itu. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalami momen itu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Aku, Yao Ling, bukanlah seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis. Petik dua. Saat kata-katanya memudar, cahaya yang tidak menyenangkan muncul dari dalam mata Yao Ling. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi sinar cahaya dan meraih dengan tangannya. Tangan itu berubah menjadi telapak tangan raksasa agung yang dengan kejam menamparkan Ying Huan-Huan. Ledakan. Saat telapak tangan raksasa bergemuruh, bahkan udara itu sendiri meledak. Karena tekanan dari telapak tangan, celah muncul di gunung. Yao Ling tidak memiliki sedikit pun belas kasihan ketika dia melepaskan serangannya. Jelas bahwa dia sangat marah setelah dibodohi oleh Ying Huan-Huan. Ying Huan Huan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekuatan menakutkan yang akan menghampirinya, yang juga menekannya sampai dia tidak dapat mengambil bahkan satu langkah pun. Suara bodi tak berbentuk efektif terhadap kelompok, namun itu memakan jumlah Yuan Power yang mengerikan. Setelah menggunakannya sebelumnya, dia sudah menggunakan semua kekuatan Yuan di tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengumpulkan pertahanan sama sekali. Mereka. Seharusnya sudah mencapai tempat yang amankan. Ying Huan Huan tersenyum tipis. Pada saat ini, secara mengejutkan tidak ada jejak ketakutan di wajahnya yang cantik. Dia jelas mengerti betapa pentingnya benih Yuan abadi kuno ini untuk Dao Sekte. Telapak tangan Yuan Power Raksasa berisi kekuatan yang menakutkan ketika pantulannya dengan cepat tumbuh lebih besar pada murid Ying Huan Huan. Menyusul turunnya telapak tangan Yuan Power Raksasa. Pohon bodi kuno berwarna merah-darah merah secara bertahap mulai retak sebelum berubah menjadi masa lampu dan menghilang. Mati, dengan ekspresi ganas, Yan Ling menekan telapak tangannya. Telapak tangan Yuan Power Raksasa berubah menjadi bayangan raksasa, yang sepenuhnya menyelimuti tubuh mungil Ying Huan-Huan. Saat bayangan menekannya, Ying Huan-Huan juga menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Desir, namun. Begitu dia menutup matanya, suara hantaman udara tiba-tiba terdengar di langit. Sinar cahaya hijau melesat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba tepat sebelum telapak tangan mendarat, ia meraih Ying Huan-Huan yang tertegun. Sisik hijau meledak, membentuk perisai skala hijau raksasa di depan mereka. Bang, ketika telapak tangan raksasa mendarat diperisai, seluruh puncak gunung segera bergetar hebat. Visur demi visur dengan cepat muncul dan sepertinya seluruh puncak gunung akan runtuh. Di langit di atas, Yao Ling menatap puncak gunung yang runtuh saat ekspresinya menjadi gelap. Dia dengan tegas menatap puncak gunung. Di tempat itu, perisai hijau yang sangat usang secara bertahap muncul dalam pandangannya ketika asap dan debu mulai mengendap. Retak, retakan cepat muncul di permukaan perisai skala hijau. Akhirnya, itu berubah. Menjadi bola lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya sebelum perisai skala menghilang. Setelah menghilang, kedua sosok yang bersembunyi di belakangnya mulai terlihat. Pahlawan menyelamatkan keindahan. Adegan yang menyentuh, Yao Ling dengan santai berkata. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek ketika dia menatap dingin ke arah pemuda. Yang perlahan-lahan berdiri. Lindong menutup dan membuka tangannya yang telah mati rasa akibat shock sebelumnya. Sebelum melihat ke arah Ying Huan-Huan yang setengah sadar di tangannya. Sudut-sudut mulutnya terangkat tanpa daya. Gadis ini benar-benar sembrono. Mereka yang dari gerbang Yuan benar-benar sampah. Lin Dong berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yao Ling di kejauhan. Berat, bisakah kamu menjadi orang bijak di saat yang genting ini? Yao Ling menyeringai dan terkekeh. Senyumnya sangat menyeramkan. Lindong tertawa sebelum melirik kerumunan yang secara bertahap mengelilingi mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia tidak bisa menghalangi Yao Ling dan yang lainnya sendirian. C. Garis abu-abu muncul di dahi Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelum mata iblis muncul sekali lagi. Desolate di Menai. Yao Ling sedikit mengernyit ketika dia melihat mata iblis di dahi Lindong. Jelas bahwa dia tahu tentang seni bela diri ini. Lainnya, empat kitab suci misterius yang terkenal. Masing-masing dari empat Aula Dao Sekte semuanya memiliki seni bela diri yang kuat. Salah satunya digunakan oleh Ying Huan Huan sebelumnya. Suara bodi tanpa bentuk. Dan juga, Lindong sekarang menggunakan satu, Desolate di Menai Desir. Sinar abu-abu cahaya yang mengandung kekuatan destruktif yang sangat kuat meletus dari mata iblis di dahi Lindong. Melihat sinar abu-abu meletus, mereka yang sebelumnya menyaksikan kekuatannya, mundur dengan panik. Bahkan Yao Ling mundur dan mundur, karena dia tidak ingin terinfeksi oleh hal itu. Yao Ling, aku percaya bahwa setelah ini, akan ada banyak dari Dao Sekte yang akan memburumu. Aku harap kamu masih bisa tersenyum riang saat itu. Ejek lindung saat ia mengirim senyum lebar ke arah Yao Ling. Namun, senyumnya mengandung rasa dingin yang meresapi udara. Tatapan Yao Ling berubah muram. Dia secara alami tahu bahwa dia pasti membuat marah Sekte Dao hari ini. Selanjutnya, saat ini dia hanyalah pengasingan dari gerbang Yuan. Jika Dao Sekte menemukan masalah dengannya dan dia tidak dapat menawarkan benih Yuan abadi kuno ke gerbang Yuan, dia pasti akan tenggelam dalam masalah besar bersantai. Setelah membantai kalian semua dan mengambil Sit Yuan Abadi Kuno, aku tidak akan harus berurusan dengan masalah yang merepotkan lagi. Jawab Yao Ling. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Lindung tersenyum sebelum dia mengepalkan telapak tangannya. Dalam sekejap, Heavenly Crocodile Bone Spear-nya muncul. Dengan membalik telapak tangannya, bola cairan merah gelap muncul dalam sekejap. Ini adalah esensi darah dari sapi surgawi desolat surgawi, yang dia beli sebelumnya dari pelelangan di medan perang kuno. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sejak itu. Namun, sepertinya sekarang diperlukan. Cici, bola besar esensi darah langsung ditaburkan di heavenly Crocodile di Le Spear. Saat tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, tubuh tombak mulai bergetar. Segera, Semburan sinar merah meluap dari itu, sebelum raungan dari zaman kuno bergema melalui langit sekali lagi. Cahaya berdarah yang menghancurkan langit mulai membeku sebelum secara bertahap berubah menjadi buaya surgawi kuno di bawah tatapan kaget Yao Ling dan yang lainnya. Pergi, Lindong berteriak ketika jarinya menunjuk keluar. Buaya langit kuno mengaum di langit, sebelum dengan kasar menyerbu Yao Ling dan yang lainnya, mengguncang bumi dengan setiap langkah. Setelah berhasil memanggil buaya langit kuno, Lindong menyimpan tulang buaya langit surgawinya sebelum menempatkan wanita muda itu di punggungnya. Dia segera berbalik dan lari tanpa sedikit pun keraguan. Dia jelas mengerti betapa kuatnya roh buaya surgawi itu, meskipun tidak lemah. Itu jelas bukan tandingan Yao Ling dan yang lainnya. Lindong hanya ingin beberapa waktu untuk melarikan diri. Bajingan itu melihat Lindong menghilang ke kejauhan. Mata Yao Ling berubah dingin ketika dia meraung. Kamu tidak bisa melarikan diri anak nakal. Kamu terlalu banyak bicara. Tubuh lindung tidak melambat saat dia menyeringai. Segera setelah itu, dia mendengar tawa lemah di telinganya. Dari sudut matanya, dia melihat wajah pucat Ying Huan-Huan. Jelas bahwa dia telah mendapatkan kembali beberapa indranya. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali.